mana reaksi kamu melihat kue-kue coklat tadi? Kamu tergoda nggak untuk makan? Yah coklat, siapa sih yang nggak tahu coklat? Ya, makanan yang satu ini memang memiliki banyak fans saat teror dunia. Mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek sekalipun pasti tahu dan suka sama yang namanya coklat. Coklat juga bagaikan sebuah solusi yang mampu mengatasi berbagai masalah. Contoh, kalau cewek ngambek dikasih apa? Ya coklat. Lalu kalau cowok mau nambah cewek biasa dikasih apa? Ya coklat juga. Kalau anniversary makanan wajib yang harus ada apa? Tentunya coklat. Coklat ini bisa jadi mood booster di kalau sedih bahkan senang. Tapi kamu tahu nggak sih fakta-fakta menarik di balik coklat? Nah berikut. Adalah fakta-fakta coklat yang jarang orang ketahui, coklat panas. Biji coklat dijadikan sebuah minuman dahulu kala pada kebudayaan Meksiko serta Aztec. Meskipun begitu, kala itu minuman yang dihasilkan tidaklah serupa dengan coklat panas yang kamu kenal saat ini, melainkan lebih terasa seperti ramuan dengan rasa pahit yang digunakan dalam perayaan-perayaan seremonial -perayaan seperti halnya pernikahan. Minuman coklat panas juga begitu disukai oleh Marie Antoinette yang merupakan bagian dari Sweetheart Team karena kecintaannya terhadap kue. Coklat panas menjadi minuman yang sangat sering dihidangkan di Istana Versailles. Sementara itu, coklat batang yang lebih mudah ditemukan di minimarket saat ini pertama kali dibuat di Inggris pada 1842 oleh perusahaan Cadbury yang masih berdiri sejak saat ini. Hormon Dopamin dan serotonin. Hormon Dopamin dan serotonin adalah dua hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh otak. Umumnya hormon ini dihasilkan secara alami oleh tubuh. Eits, tapi jangan salah, hormon ini ternyata juga bisa dirangsang dengan cara mengkonsumsi coklat dengan kandungan phenylethylamine. Zat inilah yang merangsang pembentukan Hormon Dopamin Kecanduan Coklat Orang yang ketagihan pada coklat disebut cokoholik Namun apakah cokoholic ini menandakan bahwa mereka kecanduan pada coklat? Ketergantungan atau kecanduan melibatkan tiga komponen penting yaitu adanya keinginan yang intens kehilangan kontrol atas objek yang diinginkan, serta terus-menerus mengkonsumsi meski efek buruk. Studi awal menemukan bahwa seseorang bisa menunjukkan tiga hal ini pada makanan. Selain itu, banyak orang yang bisa terpicu nafsu makannya ketika melihat atau mencium bau makanan meski baru saja makan. Umumnya, makanan yang bisa menyebabkan ketagihan adalah tinggi lemak serta tinggi karbohidrat. Dan coklat diketahui mengandung gula serta lemak yang sering digunakan dalam studi ketagihan makanan. Studi yang diterbitkan dalam Archive of General Psychiatry menemukan ketika seseorang diberikan bau atau melihat minuman coklat, maka bagian otak yang mengatur hasrat menjadi aktif. Ketika diminum, maka aktivitas otak di daerah tersebut berkurang. Pola ini ditemukan pula pada Kecanduan. kecanduan makanan umumnya tidak sebahaya kecanduan narkoba atau alkohol, tapi tetap memiliki efek samping seperti obesitas dan kehilangan kontrol makan yang bisa menjadi faktor risiko dari berbapak penyakit. Untuk itu, harus ada batasan dalam mengkonsumsinya agar tidak menimbulkan efek buruk. Jadi guys, kecanduan pada coklat itu memang benar adanya dan bisa saja kita alami. Aroma Penenang Selain dimakan, coklat ternyata bisa dirasakan manfaatnya dengan cara menghirup aromanya. Hal ini dikarenakan aroma coklat dapat membantu memicu produksi hormon endorfin. Hormon endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang diproduksi sendiri oleh tubuh. Endorfin memiliki efek mengurangi rasa sakit, dan memicu perasaan senang, tenang atau bahagia. Hormon ini diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis. Pada dasarnya, coklat memang membawa dampak baik di bidang kesehatan. Namun, ingat, sebaik-baiknya makanan tersebut, tentunya perlu juga membatasi dalam mengkonsumsinya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik bagi tubuh. Coklat putih Pernahkah kamu mencoba memakan coklat putih? Bagaimana? Apakah rasanya sama dengan coklat biasa? Rasa dan tampaknya memang cukup berbeda dari coklat biasa Tapi ternyata meskipun namanya coklat putih Tapi sesungguhnya coklat putih bukanlah coklat Faktanya coklat putih sebenarnya bukan coklat Karena dibuat dengan campuran mentega coklat Vanili dan padatan susu Coklat putih bukanlah coklat asli karena tidak mengandung bubuk coklat di dalamnya Nah begitu teman-teman Ternyata coklat memiliki beberapa fakta unik ya Mungkin di dunia ini hanya ada dua tipe orang Orang-orang yang menyukai coklat dan orang-orang yang mencintai coklat